Wadidaw, wadidaw Apa itu teman-teman Berjejar di dalam kota hitam ya teman-teman Wow ini sepenuhnya karun Tapi ini belum pulih ya, teman-teman Kita harus membersihkannya Sepertinya ini harta karun jajaran Ya teman-teman Kakak harus menyiapkan wadahnya Ini dia, kakak sudah punya wadahnya ya teman-teman Oke, oh, kita ambil satu persatu ya teman-teman Wow besar sekali ini ya, teman-teman Kita simpan ya ini yang kedua teman-teman Wow tebal sekali yang teman-teman Oke ini yang ketiga teman-teman Satu lagi yang keempat teman-teman Oke habis empat berapa teman-teman Betul ini yang kelima ya teman-teman Oke ini besar teman-teman Ini yang keenam ya teman-teman Oke ini yang ketujuh teman-teman Wah ini sepertinya benar-benar jajanan ya teman-teman Habis 7 tadi berapa teman-teman? 8. -teman? Oke pinter ya Oke ini teman-teman yang ke 9 Wow ukurnya kita harus menyiapkan air Oke ini dia ya, teman-teman airnya ya Kita harus mencucinya teman-teman Oke Let's kita go. siapkan lagi wadahnya ya teman-teman Ini dia Oke kita cuci yang pertama dulu ya teman-teman Ada ini apa ini ya teman-teman ya Wow warnanya berubah teman-teman Wow ini ternyata pop edisi Disney Princess Rasa stroberi teman-teman Siapa yang sudah pernah coba Enak ya teman-teman ya Oke apakah ini enak juga ya teman-teman Kita cuci dulu ya teman-teman Oke ini sepertinya permen teman-teman Oh ini permen edisi Hello Kitty Mantul, isinya banyak nih teman-teman. Kalian mau? Ayo, siapa yang mau. <guluh> Oke, ini yang ketiga ya teman-teman. Apa ini ya? Waduh. wow. Ini sepertinya jajanan marshmallow. Wow, ini marshmallow karakter es krim. Unik sekali ya teman-teman. Kalian yang suka es krim pasti suka jajanan ini ya. Oke, kita ambil ini ya teman-teman. Wow besar sekali nih teman-teman Wow warnanya makin berubah ini teman-teman Oh ini ternyata gijanan stick teman-teman Oh gijanan stick edisi sih kan Wow oh, isinya banyak teman-teman Wow oke okay, kita simpan nih ya, teman-teman Kita ambil lagi teman-teman Oke okay, yang ini ya teman-teman Oh ini simbol juga ya teman-teman Oh ini ternyata yuki teman-teman Tadak -teman. ini yuki apa teman-teman Kalian tahu Oh ternyata ini Yupi burger teman-teman jangan lupa baca doa sebelum makan ya teman-teman <laughs> Oke okay, apa ini Yupi juga teman-teman Waduh, wow, ternyata ini Yupi teman-teman Oke okay, kita cuci dulu ya teman-teman oke okay, oke okay, jadi apa nih ya Oh ternyata ini Yupikettot kaca teman-teman Wow di dalamnya ada Yupi bentuk kentang goreng teman-teman You, ya teman-teman! Ya, mau ini terus. Ada yang bisa buka, ya, teman-teman? Apakah ini Yupi juga, teman-teman? Coba tebak, dino oh, you know, ternyata ini Yupi, ya, teman-teman. Oke, okay, kita cuci dulu untuk memutihkan, ya, teman-teman. Wow, ternyata ini Yupi, teman-teman! Yupi strawberry cheese. Kalian suka ya teman-teman? Iya, kakak juga suka ya makan permen Yupi ya. Tapi jangan lupa sikat gigi ya. Apa ini teman-teman ya? Wadidaw ternyata ini sosis edisi Boboiboy. untuk hari ini saja. Nama siapa? Mantul <tuh> teman-teman. Kakak mendapatkan sosis. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman. Apa ini? Wadidaw ini ternyata Chiki Ball, Chiki Chicken. <tuh> Oke teman-teman, berburu harta karun kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Maka kalian sudah nonton, jangan lupa like, share, subscribe dan aktifkan dan loncengnya. Makasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.